Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 78, 79, 80, 82, 83, dan 84 Pada tema 2 kelas 6 Persatuan dalam perbedaan Baik, di halaman 78 kita akan bahas Pertama-tama kamu akan dibagi atas tiga kelompok. Nah, yang pertama kelompok A akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. Kemudian untuk kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Renville. Kemudian yang ketiga, kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Rumrujen. Baik, pertama kita akan mengisi dan uh, mempresentasikan peta pikiran yang pertama yaitu pada kelompok A. Ini untuk kelompok A. Peta pikiran perjanjian Linggarjati. Yang pertama apa? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Kemudian mengapa? Perundingan dilakukan karena masuknya Afnai yang diboncengi nikah ke Indonesia. Siapa? Indonesia dan Belanda. Bagaimana? Perjanjian menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia, kapan? Pada 25 Maret 1947, di mana di Linggarjati, Jawa Barat. Berikutnya, kita akan membuatkan untuk kelompok B, peta pikiran perjanjian Renville. Yang pertama apa, perjanjian antara Indonesia dan Belanda? Mengapa? Karena perjanjian ini ditandatangani di atas kapal Perang Amerika Serikat, USS Renville. Siapa? Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sharifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Er Abdul Qadir W. Joyo Atmojo. Bagaimana perundingan, perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara? Kapan? Pada tanggal 17 Januari 1948 di mana di kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Berikutnya, ini untuk kelompok C. Peta pikiran Perjanjian Rumrojen. Apa? Perjanjian Rumrojen dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Mengapa? Karena nama... Perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman Van Wajan. Siapa? Muhammad Rum dan Herman Van Wajan. Bagaimana perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Kapan? Pada 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Di mana? di hotel des indes Jakarta sekarang kita akan menjawab di halaman 79 pada pembelajaran sebelumnya dan kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu persatuan menggambarkan Berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat Namun, berjanji atau bersumpah untuk menjadi suatu kesatuan Sementara kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari jelaskan Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, hidup rukun antara sesama manusia Yang kedua, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan Yang ketiga, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan desa seperti gotong royong, ronda, dan acara desa Yang kelima Menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan masyarakat. Berikutnya, masih di halaman 79, kita akan jawab apa manfaat dari persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah lima manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. Yang kedua, pembangunan nasional bangsa menjadi lancar tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. Yang ketiga, Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Yang keempat, ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Yang kelima, masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 80. Sebelum kita jawab, mari subscribe channel ini dulu. Kemudian, nyalakan tanda loncengnya. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1,1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Baik. Sebelum kita menentukan siapa yang menggunakan pita paling panjang, kita tentukan dulu dan menyamakan nilai ini dengan cara mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, yang pertama adalah Lani. Lani itu menggunakan 0,5 meter. Kemudian ada CT itu menggunakan 1/4 m. 1/4 ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal yaitu kita dengan cara bagi 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Kalau kita tambahkan 0 di sini maka di sini kita tuliskan 0, 10 bagi 4 bisa kira-kira berapa yang mendekati 4 kali berapa yang mendekati hasilnya 10 yaitu 4 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 8. 2 kali 4 adalah 8. Sisanya adalah 2. Kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. Menjadi Siti memiliki 0 atau pita yang digunakan Siti adalah 0,25. Kemudian dayu. Menggunakan pita sebanyak 1,2 meter. Nah, pertanyaannya, siapa yang menggunakan pita paling panjang? Yang menggunakan pita paling panjang adalah Dayu. Kita jawab, Yang menggunakan pita Paling panjang Adalah dayu, yaitu 1,2 meter. Tuliskan urutan penggunaan pita dari yang terpendek hingga yang terpanjang dengan mengisi tabel berikut. Nah dari yang terpendek sampai ke yang terpanjang. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang terpendek di sini adalah city yaitu 0,25. Yang pertama adalah city yaitu 0,25. Kemudian ada lani 0,5. Kemudian ada dayu, 1,2. Berikutnya, di halaman 82, ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Selesaikan soal-soal berikut. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut, gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil baik yang pertama sebelum kita jawab mari subscribe dulu channel ini kemudian nyalakan tanda loncengnya karena dengan subscribe kamu nanti akan mendapatkan pemberitahuan kunci jawaban terbaru baik manakah yang kita tunjuk lebih besar adalah yang 0,753 Kemudian yang sini yang lebih besar adalah 0,92, kemudian 17, dengan 16 maka yang lebih besar adalah 17, kemudian 17,246 dengan 17,624 maka yang lebih besar adalah 17,624. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 83 juga. Di sini diberikan sebuah tabel ada. Ada 8 bilangan desimal, urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, baik kita urutkan dari yang terkecil dulu. Yang paling kecil adalah di sini, 1,32, ya ini adalah yang pertama, kemudian yang kedua adalah 0,343, yang ini, kemudian yang ketiga 0,433, Kemudian yang keempat adalah 0,6, yang kelima 7,286, yang keenam 7,826, yang ketujuh 17,235, yang kedelapan 17,325. Sekarang di halaman 83, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Baik, kita akan urutkan langsung. Dari yang terbesar hingga terkecil ya, maka yang paling besar di sini adalah 1,3 yang ini. Kemudian yang kedua adalah 1, 1 per 8 yang ini. Kemudian yang ketiga, yang terbesar ketiga adalah 0,9 maka yang ini. Kemudian yang keempat adalah 3/4. Yang kelima adalah 0,6. Dan yang keenam adalah 1/8. Sekarang kita akan jawab di halaman 84, ayo renungkan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Persatuan dan kesatuan. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? <tuh> Ya sudah yang sudah apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham agar lebih paham maka kita harus pelajari terus-menerus sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang dapat aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu belajar dengan giat berbakti pada orang tua dan guru dan bersikap sopan santun Oke, pertanyaan nomor 2 di sini ya. Saya koreksi yang di sini kita coret aja. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik, yaitu mengurutkan bilangan desimal. Oke, itu ya untuk jawaban nomor dua. Sekarang kita lanjut ke kerjasama dengan orang tua Mintalah orang tuamu bercerita tentang cara mereka menerapkan sikap persatuan dan kerjasama dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuliskan cerita tersebut Contoh cara orang tua menerapkan sikap persatuan dan kerjasama dalam kehidupan mereka adalah sebagai berikut Ayah dan ibu saling bekerja sama sebagai orang tua Ketika ayah mencari nafkah, ibu mem membantu ayah dengan membersihkan, membereskan rumah Agar selalu terlihat rapi. Ketika ibu berbelanja ke pasar, ayah membantu ibu dengan cara membereskan rumah dan menjaga anak-anak.